Dikasih judul, waduh mencuat isu penerimaan P3K di dibanderol dengan harga 50 juta rupiah. Isu tak sedap kembali menghantam dinas pendidikan Kabupaten Merangin. Betapa tidak, isu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, dibanderol hingga 50 juta rupiah. Eh. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu honorer guru kontrak yang terjaring pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kami diminta uang sebesar 50 juta rupiah oleh oknum kepala sekolah kalau ingin lulus. Hey. Kalau kamu ingin lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kamu harus membayar 50 juta rupiah ungkap kepala sekolah Siapa kepala sekolahnya nih ya? Oknum kepala sekolah tersebut juga menjelaskan Uang 50 juta rupiah itu untuk membayar gaji selama satu tahun supaya kamu bisa lulus dan diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saya hanya menyampaikan pesan dari Korwil SKM karena dana tersebut akan dibagikan kepada dinas pendidikan BKPSDMD Kabupaten Merangin dan panitia. Dana tersebut akan dibagikan kepada dinas pendidikan. BKP SDMD Kabupaten Merangin dan Panitia Ungkap Kepala Sekolah Namun pernyataan Kepala Sekolah tersebut dibantah oleh Korwil atau SKM Bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Kepala Sekolah Untuk mengambil kepada peserta yang lulus Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Saya tidak pernah memerintahkan kepada Kepala sekolah untuk mengambil uang kepada peserta yang lulus seleksi P3K. Demi Allah, mungkin oknum kepala sekolah tersebut jual-jual nama saya, ungkap Korwil SKM. SKM juga menjelaskan, memang saya termasuk salah satu tim penilaian. Namun kalau meminta uang, demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Namun, kalau nantinya peserta tersebut sudah lulus, mereka memberi uang ucapan terima kasih. Itu kan lain cerita. Saya memang termasuk tim penilaian seleksi, namun saya tidak pernah meminta uang. Apalagi memerintahkan kepala sekolah, kan yang menentukan kelulusan itu di pusat. Namun, kalau mereka sudah lulus, mereka mau memberikan ucapan. Terima kasih, itu kan lain cerita, ungkap Korwil SKM. Terkait isu tersebut, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan BKPSDMD. Kabupaten Merangin terkait penguatan lima 50 juta kalau mau lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wah, wah, wah, wah, wah, ramai lagi nih kawan. Ini saling lempar ini ya, antara ekor wil SKN dengan kepala sekolah. Saya tidak tahu siapa nama kepala sekolahnya, yang jelas ini ya viral di medsos. Di sini saya hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabatku semuanya bahwa Jangan sekali-sekali mengutip uang-uang seperti itu. Dan ini seharusnya pemerintah segera turun tangan. Ya, khususnya di daerah, bupati harus turun tangan. DPRD harus turun tangan. Bahkan aparat di sana prahukum harus turun tangan menyelesaikan ini. Ingatlah, ya, kita semua yang pernah bersekolah pasti diajari oleh guru mulai seorang guru dan beberapa guru guru ini adalah disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini guru ya termasuk honorer jadi kalau mereka semua ini dipersulit ya kita harus introspeksi diri semua pejabat di negeri ini Ya, mulai paling atas, mulai presiden, ya di TNI, Polri, dan seluruh yang pernah menjadi pejabat-pejabat di negeri ini. Semua itu karena adanya guru. Tapi kenapa hal seperti ini ada permainan seperti ini di wilayah tersebut? Saya tidak tahu apakah ini hanya berada di wilayah Merangin atau mungkin seluruh Indonesia berlaku yang seperti ini harus dipiralkan. Ya, biar tidak terulang, tidak terjadi lagi. Ini ngeri kalau semua oh, 50, juta, 50 juta. Itu kan pasti dia tidak punya uang itu orang yang dimintai 50 juta. Kalaupun ada ya jual sawah kalau punya sawah. Ya mungkin jual ternak kalau punya ternak. yang nggak punya apa-apa mungkin ngutang ke tetangga atau ngutang ke bank. Ini mengerikan. Ya, ini mengerikan kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan. Ya, ini seharusnya aparat hukum harus turun melihat ini, termasuk Korwil SKM. Kalau mau rasa tidak meminta dan memberitakan kepala sekolah, cek itu. Kepala sekolahnya cek, jangan sampai kepala sekolah oknum ini yang bermain mengatasnamakan kepala dinas pendidikan lah koruillah Kan rusak semua yang begini-begini. Bagaimana mau maju di pendidik, pendidikan kita kalau seperti ini terus-menerus? Harus ada fee, harus ini namanya suap, menyuap, menyogok. Ya, kalau yang dibilang korwil tadi kalau terkucali dia lulus kemudian dia mau ngasih uang ucapan terima kasih itu bedalah. Beda, itu lainlah. Ya, ya karena mungkin itu ada lain begitu, begitu. Tapi kalau yang lulus dimintain langsung 50 juta dengan alasan dibagi ke sana ke sini ke sana ke sini ke sini ini penyakit ini penyakit harus diberantas yang begini harus diberantas wahai sahabatku viralkan kalau ada yang begini-begini ya hubungi saya kalau ada di daerah-daerah itu yang aneh-aneh viralkan -aneh, eh, serahkan ke saya kita viralkan sama-sama dan ini harus dicek kalau memang E, Korwil SKM ini tidak merasa memerintahkan oknum kepala sekolah untuk meminta uang 50 juta, ya terkait lurusnya P3K tadi. Maka, oknum kepala sekolah ini harus diproses. Nah, baru akan ketahuan apakah benar itu inisiatif daripada oknum kepala sekolah, atau memang ada yang nyuruh. Ini harus dipertemukan. Maksud saya di sini proses jangan langsung ke proses hukumnya, tapi pertemukan dulu, duduk sama-sama, selesaikan dengan musyawarah mufakat. Siapa yang benar, nah, barulah ambil tindakan-tindakan yang lain. Nah, ini kawan, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.